Baiklah berasa bales lalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi Kalian saat ini Bang Yimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru Di pasal peti ya, seputar kesayangan kita, Dede LSD maupun kakak Bilar Untuk mengawali perjumpaan kita tentunya ada sebuah kabar dari Indosiar Perhatikan di laman akun Instagram Indosiar 6 jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto Dede LSD dan kakak Rizky Bilar Dan di slide berikutnya juga ada postingan foto Betran Peto persabathan ya, dan anak tercinta dari Kokoruben Ruben dan berikutnya juga ada Iwan Fals dan berikut juga ada Iwan Fals dengan via persabathan ya. dan Wow, ini sih luar biasa penyanyi penyanyi top banget ya. Tetapi di sini kita salvok dengan kalimat caption yang dituliskan, "Indonesia Mania, tulis di kolom komentar dong penampilan siapa yang paling favorit?" Kalau mimin jujur semuanya luar biasa katanya tuh. Hingga tentu dibanjiri komentar tanggapan yang diberikan dari akun Instagram Agnes Evira mengatakan di kolom komentar memang luar biasa katanya persahabat ya Agnes, Papa juga ikut berkomentar dan tentunya para sahabat Leslar pun turut berkomentar untuk di postingan ini kita lihat di sini dari akun Nani Suryani 108 kecewa berat ditungguin sampai malam malah orangnya udah pulang katanya tuh persahabat ya bayang sekali beberapa fans ini kecewa dengan penampilan si kejora yang tidak nyanyi persahabat ya hanya sebentar doang tentu langsung pulang persahabat ya Di sini fans kecewa banget Tetapi kita sebagai fans sencati tentunya Harus selalu mensupport Harus selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Jangan sampai kita kecewa persahabat ya Yuk semangat terus Apalagi single terbaru Sudah masuk trending kita wajib semangat Dan kita lihat juga unggahan berikutnya di sini sebuah postingan tentu bikin ngakak banget ya dari guysnya Dede Lesti yang diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar Galeri Underscore. berhati di video ini, mereka ngakak banget saat melihat reka adegan Lesti Kejora Rizky Bilar yang tentu diperankan oleh Gilang Dirga dan Rina Nose, kata kakak Bilar pas sahabat ya. Les Dino dan Rizky Melar Wow, tentunya Didi Oelsin Kakak tak berhenti ngakak Ketika melihat reka adegan Leslar Di acara One Man Show Tentu reka adegan tersebut pun Diperagakan langsung semalam Di acara Wonderful Journey 27 di Indonesia Masya Allah Mudah-mudahan Leslar selalu membawa berkah Dan selalu menjadi kebanggaan Untuk kita semua di ini pun ada sebuah kalimat yang dituliskan WKWK -WK ngakak banget, Lestinose dan Rizky melar katanya tuh Hingga banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan Yakni dari akun evi.haryanti.52206 Leslar, moga makin sukses, amin Awas tuh, remang-remang lampunya Aw. Guit banget ya <guit> Ada juga komentar lain bersama diberikan dari akun Instagram Ayu Anusker Suci 02 mengatakan di kolom komentar Ya Tuhan kita di prank Nungguin tapi gokil juga Tete Rina dan Bang Gilang katanya tuh Wow luar biasa banget ya <laughs> Dan kita lihat juga komentar lain dari akun Yanti 2020. Sebenarnya Leslar tampil nggak sih saya dan mau tidur, cuma nunggu Leslar ini katanya tuh. Duh banyak sekalian nunggu Leslar, masa ya Dan kita lihat juga keunggah berikutnya di sini ada sebuah postingan spesial dari Kak Rivi. Tentunya memposting foto bersama Abang L si ganteng, si gak rewel si anteng, masya Allah mudah-mudahan sehat dan selalu menjadi kebanggaan orang tuanya. Amin. Dan di postingan selanjutnya juga, para sahabat kita mendapatkan info soal Lesti Rizky Bilar dari Ayah Kejora. Perhatikan, ini diunggah oleh akun Family Uncles 23 percakapan pesan tentu dari salah satu fans yang DM Ayah Kejora. Persahabatnya, pesannya ini pertanyaan. Belum nyanyi-nyanyi dedek Lesti Bapak katanya tuh Mual nyanyi Neng Nggak nyanyi katanya persahabat ya Oh nggak nyanyi kalau nggak nyanyi terus ngapain Bapak Tadi udah ngasih semangat buat Mas Tukul Iya Bapak baru besok dedek Lesti nyanyi Besok juga kan ada dedek Lesti sama Bilar di Indosiar Iya Neng katanya tuh Wah sudah jawab ya Semalam ternyata memang Lesti dan Rizky Bilar itu nggak nyanyi yang mana tentunya Rizky Bilar les kejora hanya di Padmas Tugul saja untuk memberi semangat dan doa Dan malam ini bakal hadir kembali sudah dipastikan Lesti Rizky Bilar akan bernyanyi bersabati Yang malam ini tentunya malam puncak hari ulang tahun Indosiar yang ke-27 postingan ini pun bersabatnya tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ya, ini dari akun LS mengatakan di kolom komentar Pokoknya, kita semua harus paham sendiri Dede nggak banyak tampil dan nggak bisa lama-lama di studio Sekarang dia punya bayi Tuh, kalau sahabatnya diingat Lesti Kejora tentunya tidak bisa lama-lama. Kita harus paham sendiri deh persahabatan kita. Ya. Kita harus menjadi fans sejati yang cerdas, yang smart dan tentunya harus selalu mendukung yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Ke kabar berikutnya ada sebuah unggahan spesial juga masih di akun Instagram yang sama nih, ini vitamin bahagia banget untuk kita semua yang diunggah di Tiktoknya ini atau Bibi Indi sebutannya persahabatnya ada idola kesayangan Diva dangdut yang tentunya bernyanyi persahabatnya nih masya Allah banget suaranya pengen kasih sedikit saja suara Bunda lesti nih untuk kalian semua. Biar pagi kalian semangat ya. coba kita dengarkan, walaupun beberapa detik saja, tentunya kita bangga banget pastinya. Bulan saja mengerti diriku Wow, Masya Allah banget kan suaranya Bunda Lesti, luar biasa. Tentunya suatu kebanggaan, kualitas suara yang tentu tidak berubah. Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan untuk idola kesayangan kita ini. Masya Allah banget ya, pasti kalian jatuh cinta terhadap suara yang tentu dilantunkan oleh Dede Lesti Kejorang. Ini sih suatu kebahagiaan untuk kita semua Tetap semangat persahabat ya Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Ada unggang spesial info yang kita dapatkan Di ig nya A. A. semalam Arafi menyampaikan Permintaan maafnya karena Tidak bisa atau belum bisa Maksudnya persahabatnya untuk mencukup BBL dan dipastikan Rans akan main ke rumah Leslar akan cenguk BBL Wow ini yang kita tunggu-tunggu banget Mudah-mudahan Tentu kejutan kita dapatkan dari Rans dan Leslar, pastinya kado dari Rans atau Sultan Andar ditunggu banget nih oleh fans Leslar, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ada kejutan baik dan tonton sedukan vitamin terbaru selanjutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.